Minasan. minasan! Konnichiwa! Kisaki no Jolarui, yoko so! Oke, okay, Minasan! Ogeki okay, desu ka? Ogeki okay, ka? Nah, gimana nih akhirnya setelah kita 30 hari berpuasa ya? Nggak nyampe ya? Eh, Gak nyampe ya, 29 ya? 29 hari Kekil dulu menalai di Malkaidin ya, Minasang ya Menurut lahir batu Minasang Minasang Nah, hari ini, karena kita masih, ini haa Kita syutingnya haa main empat ya Eh, haa plus empat Haa plus empat Haa plus empat Empat hari setelah lebaran Nah, kita rencananya Mau, hari ini kita mau selalu terahmi nih Ke S&C-nya kita ya Iya, ke sc kita, gitu aja Nah, kita juga, selain itu kita akan membuktikan Mitos Yang beredar, selama lebaran apa itu mitosnya? Karena biasanya Di dalam, di, di dalam toples itu Di dalam toples-toples sajian lebaran Itu kadang bisa menipu Jadi kita akan membuktikan Apakah Mitos itu masih berlaku Apakah toplesnya itu akan berisi Apa namanya? Akan berisi asli atau Palsu, Palsu. Fake Nah itu juga tadi selain kita Nanti juga silaturahmi, ya. Of course, ya. Silaturahmi. Yalah, of course. Gitu. Jadi, kita nanti akan kita kementerian kita. Chandra nanti juga akan mereview, makanan, ya, makanan oh, nanti ya, Terus sekarang kita udah sampai di mana? Di rumahnya loya Sensei, loya sensei. di loya sensei di di di di di Cawas, ya? Ya, di di di di di di di di di kita udah sampai di sini. Nah, ya, ya. Masuk aja yuk. Kasihan nah, ya, ya. kameranya panas. Masih kasihan. Ayo, yuk. Masuk aja, yuk. Gua ngobrol dulu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kita si. masuk, Mas. Oh, ya Modal ice sami-sami ya, Mas. Oke. Minasang, selain ya Mas, ya Sensei mas, kita ketemu lagi dengan Raya Sensei. Kabar, Halo ya? Minasang, <tuk> oke gede skah, oke gede, gengki desu. Okay. Masuk, masuk ya, masuk, masih sama aja ya Minasang. Kermatnya, debatnya, kayaknya tuh apa kayaknya wajah-wajahnya tuh kayak sembah gitu ah. bahagia oh, oh, banget oh, ya. karena Raya Sensei kemarin habis kekong ya Minasang, <tuk> kekong, kekong. <tuk> nangis menikah ya. Hei, selamat untuk itu gus mas hari bisa mas <guluh> udah menikah nah, setelah ini insya Allah teman-teman saya juga. amin ya allah doain ya. okay. doain ini <guluh> dapat tim, -tim semoga segera cerewa ya mas amin ya allah Juali, ya doain ya okay. Ini ini kegiatannya apa nih Krisis ini di apa namanya lebaran atau puasa ini. Selama lebaran ini ya berkunjung ke rumah keluarga. Keluarga oh, ya, hmm. gitu ya? Ya. Yang pertama kan berkunjung ke orang tua. Hmm. Berlainnya sungkem. Oh, iya, nah, kan. orang tuanya sungkem. Terus pergi ke saudara-saudara kayak rumahnya kakak, ponakan, oh, ya. terus keponakan juga, oh. juga. Pakde, maksudnya hmm, Eh, sungguh belum enggak sungguh Sungkem. Oh, kan namanya lebaran yang minasan. Saya yang gitu lah, enggak suka gitu. Hmm, kan tradisi Jawa kan ya. Itu. Iya, iya yang Pakde. Eh, tahu di tempatku enggak? Sungkem gitu lah ya. Dari terima salaman dah. Masalaman. Enggak ajaran kok di sini. Enggak dari WhatsApp. Enggak, enggak lah langsung lah orang itu. Tapi salat langsung salaman Oke, okay, okay, okay. nah ini kan lagi bahagia ya oke, ya oke, oke, keko. kekong kekong, ya oke, oke, oke, kekong oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, saat oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, apa gawanya kan kemarin agak nggal itu loh. Iya, kan gitu loh, gagal kan gitu kan. Jadi kayak pagelannya <laughs> tuh kayak kayak tuh mandi gitu loh. Iya. Kan. Belum salat kan mandi dulu hmm, biar seger, biar seger iya. gitu kan. Oh, iya. salat gitu kan. makanya kan iya. juga lebih enak. Iya. Sahur gimana sih? Sahur sahur Sahurnya ya, udah aja yang nyiapin. masakin, nyiapin, nyapin hmm. gitu. Terus dilatenilah. Pengen dia menasah. <laughs> Pengen. Ini apa ya Nikmati aja om ya. Kayak nikmati ya, pelan-pelan ya. saya nikmati. Sedar, ya, ya. pelan Pelan-pelan diminati nih lah ya. Lagi apaan? pada Tahun kemarin kan masih apa? <usur> oh kan kemarin tahun kemarin kan kamu storynya sama ini. Iya sama ini. Oh iya yeah, ya. Oh iya ya. Belinya nasi gudang ya. <g résult> apa? Masih gudang, gudang. Oh, yeah. nasi letok. Letok. Leto, leto. Yeah. nasi nasi itu terus nasi padang, gudang. Yeah, yeah, gudang. bukanya bingung juga dulu ya yeah. terus puasa dulu. Mm, terus, buka terus, bingung sama mas, terus puasa tahun ini oh, udah udah bingung yeah, ya udah bingung. Alhamdulillah. Nah, Enak, nah, ya. pulang kerja udah siap ya yeah, pulang kerja udah apa? Itu, makanan pembuka puasa itu sudah Tajirnya sudah ya. siap Ajil, ya -siap. Oh, Menyenangkan sekali ya menesan. Tinggal makan nikmat Kalau barang kemarin ke tempat istri Atau di sini atau gimana Kalau pas hari hanya Itu hmm. di tempat istri Terus <tuh> Hal satu itu di rumah Bapak Yang ada Di, di sini Makan Deket, oh ya, itunya, oh deket ya, tentunya ya deket paling lima menit nyampe mas. sekarang. Kemarin itu sebenarnya kita mau ngonten pas di nikahnya Aurea tapi kita lada kedua kedua ya. gitu ya, jadi agak, agak itu agak udah ya, oh. jadi gitu. Oke, okay, nah Sensei, ya, ya, kan kita terima kasih udah disiapin nih. Ya, oh, oh. Terus nanti si Chandra mau Review, kemar review apa mas? Review ininya, mas. Makanannya yang sudah disediain. Oke, okay, mas. Juga ini mas kemakan biasanya kan kita mau membuktikan, <guluh> membuktikan lipstiknya, yeah. kan biasanya kalau ada yang kalan-kalan misterius kayak gini kan nanti isinya bisa beda nih beda, dari ya. yang dari sini kan ada gambarnya nih, <laughs> <laughs> kan biasanya, nah ini kan ada gambarnya nih, gambarnya ya, ya kan ada roti apa gitu, ini ada wafer, nah tapi biasanya nanti isinya bisa beda, bisa gitu, beda, ada ya. regina atau apa gitu, nah kalau di tempat maswal, gimana gitu, <laughs> <laughs> kita mau monggo, bongong yeah. Oke, okay. ya, dari sini. Ini enak nih. Ini yang jadi kalau masalah makanan mah ini ya. Jadi apa? Tapi semuanya enak nih. Kalau ini enak nih, keripik pisang. Keripik pisang, pisang ya. Enak nih. Kayak enak. Pen, Asin manis gitu. Pastinya kayak pisang. Tapi nah, pisang lah. Oh. kayak tomat, pisang Ambon apa pisang jawa pisang Jawa. <laughs> Pisangnya Terus pisang ini... Jawa. Lang -lang -lang. Ini dulu ini, ini ke nanti yang ini di itu dulu yang misterius nanti belakangan. Nanti kita akan buktikan. Ini kacang apa sih kacang, kacang telur, yang telur. Kacang telur. Kacang yang yang bertelur. <laughs> versi open kacang. Oh, ini jawaban enggak oh, dipanggang ya? Ini kesukaan aku Hmm. Terus ini apa nih? Itu apa sih namanya? Nih? Ini kue kura-kura ya? Kue kue siapa yang mau kue? Kue kura-kura kan beda sama kura-kura. Mau nama kura-kura? Iya. Kue kura-kura. Ya, ini ini yang namain Roy sendiri apa iya Ya, namanya? saya sendiri, Kak. Ya. Enggak tahu namanya, Mas. Ini kan dia juga beli di pasar. Oh iya. ya nah, kira -kira Kan kira -kira seperti kura-kura ini kan ada oh, iya. apanya? Ini Kura-kura pak, kan itu canggret. Hmm. Kura-kura ya, kura-kura. Oh, enak ini. Nah, biasanya Sok. ini yang makan orang tua. Nggak buat nyetah itu mas. Oh iya. Truk-truk hmm. ya, Kalau kecil nanti jadinya bisa ketuk. Iya. Hmm. Tapi enggak, ini enggak terlalu kerasa. Hmm. Lembut. Bisa terbuat hmm. yang tekspo ya, Keteh. Terus? rokirak ini pedasnya ini, ini apa -apa. Nah, enak, enak, enak. Tahu. Oh, buat buat kan. oh, nah, <laughs> <gak> ya, sopan <enak>, kan. <sukur> nah, oke okay, ya? ini tinggal tiga ya ini tiga. yang dibuka. Hmm. yang dibuka kak nah kita akan saatnya kita akan membuktikan <laughs> Emang ya, nggak sopan banget nah, ini dulu. nggak apa-apa ya hasil saya. Ya, okay. apa -apa, ini Eh, coba tebak, tebak dulu. Ini isinya oh. apa? Dia asli apa palsu? asli, hmm? asli apa palsu, guys? Halo. asli deh ditebak. Mas Surabaya. Asli ya dia tahu asli yang punya rumah, Wiss. itu enak ya rotinya wow asli benar jadi mitosnya nggak terbukti iklan, nih gak iklan gak iklan, apa-apa <laughs> siapa tahu deh itu paling suka tuh yang ada ya allah sekali ambil tiga minasan sorry ya minasan kok kok Oke, okay. eh, kita buka yang kedua eh. Masli apa enggak ya? itu? Kamu nebaknya apa ini? Masli masih ada plastiknya Enggak sih Ini enggak pokoknya Oh iya ya Ini ya, siapa tahu ini plastik dari apa gitu Oke, okay, langsung kita buka yang benar-benar Masli atau palsu Pofford atau rengginang. <tuk> Hai, hai, hai, hai, yuk 1 hai, hai, asli, hai, asli, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, oke Yang terakhir ada surprise. Yang terakhir, apakah ada surprise? Minasang? aku udah pilih ini. Ini ada remah-remah seperti ini. <laughs> ini aku nembangnya sih ini surprise ya. Minasani jadi agak berbeda gitu isinya. Gitu. Gitu. Kamu gak usah dikini, Apa zonk zonk <laughs> zonk ya, kan? zonk. Zon. Makanya beda isinya gitu ya. Beda ya. isinya oke. Dan buka ya, Minasani tiga, dua satu. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, berarti hai, ya. berarti hai, hai, hai, topas titik harus di tiga ini <laughs> no, ya okay. yang untuk plus besar ya untuk gitu iya. itu hmm. oke okay. deh biasanya rang tapi ini paye dikasih ibu oh. apa paye hmm. nah, nah. ya. tolong deh nah ini sudah ini juga sekrinasan ini nah. ini Terus langsung sirup. ini sirupnya langsung diimpor dari mana please? Ini dari Jepang Jakarta kayaknya. Oh, oh, <laughs> oh ini dari Jepang lah. Oh dari Jep Jepang. Ibarat. <laughs> ya ini dari Jepang. Uh, Jus cemem. Jepang. Jepang, Jepang kan ada adik kelas bulan. Hmm. Apa? <laughs> dikasih ini sirupnya. Oh. Sirup abisir. Jepang dulu Jepang dulu, Jepang okay. dulu, sir sampai, sampai, Maru janu. <tuk> Maru Janu, Maru janu. <tuk> Maru janu. Maru janu. <tuk> Maru Satu sama Maru Maru Maru Maru Maru <tuk> Oke, okay. binasang itu tadi untuk yang di tempat pombal ternyata terbukti ada ada ada, ada. bintosnya yang ya. Ya kita nanti ini habis ini kita, mas, kita Kurang satu mas. Ini ada permen Oh, <tuk> <tuk> ada. Kurang satu binasang. Ibuan gitu. apa ya? Udah makan jangan manis manis. Hmm. Ini kan juga manis mas. Ya, ini kan apa semeruwin itu, mas, oh, berasa segar, berasa segar nafasnya ya, ya. ya, ya. nafas, sama gorolanya, biar enggak iya. kaku itu loh mas, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. boleh, <laughs> <laughs> oke, okay. jodet deh, Yaudah deh, Yaudah. itu kita udah membuktikan di omblah ya nanti, ya. kita mau, karena kita juga udah lama nggak ketemu sama Mas Soal ya, mas, ya. Mas, ya. ya, ya, sama ya. Sama. itu, kita mau ngomel, ngobrol ngobrol-ngobrol lagi, nanti kita akan masih ada satu Sensei lagi yang akan kita datengin, datengin. Siapa itu? Tonton terus, tapi terus. jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share. Jangan lupa, Oke, dojo selesai. Oke, menasang Ini kita udah di rumahnya Imam Sensei. sensei. rumah mahasiswa juga ikut ya, ya tadi dari rumah langsung sini hmm. kalian katurammi katurammi ini di mana mas rumahnya mas di tepatnya di Tegal Mendo Jibung Kalikotes Teng depan SDN dua Tegal Mendo Jibung Kalikotes Kali depan SDN 2 Jibung hmm. paten ya paten kental Java di Indonesia Indonesia nah kita akan lanjutin yang menguak mitos lainnya. iya menakutkan. oke, udah kita udah disiapin. nah, tadi udah disiapin ya. banyak hidangan ya. nih, <tik> ya. <tik> <tik> nah nanti kita itu mau mau kan biasanya kalau lembaran itu masih mam kalau lembaran itu kan kadang ada surprise ya. gambarnya apa, isinya apa ya? oh gitu. Ya. <tik> nah, Gambarnya apa isinya apa gitu? <tuk tangan> oh, sempatnya apa isinya apa? kok gambar kok? Ini loh gambarnya kan oh, di sini ada emang. gambarnya. Nah, nah. Terus kita mau bukti ini. Tadi kalau yang di rumah Mas Mas tadi ada dua ya ada yang asli ada yang palsu. Oh, <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> kalau di sini kita cek nih winasan. Oh, Langsung aja nih ngomong lah yang benar. Oke, okay, Minazang. Nah, ini <kali> apa? mau yang mau buka? Tanda ada ya, aku lah. Mm -mm. Diatifka, ya. Ini. ini kamu udah bakal apa? nabati nabati bit. Nah, <kali> yeah. lapati bit. Oh iya. Oke, mudah dilihatin dong, bukannya dong. Tiga. Iya. Yeah. Oh masih ada. Asli. Asli. asli. asli. Wow. <tuk> rasanya rasanya asli. Rasanya gimana warna apa? Tinggung, tinggi, ah. <tuk> <tuk> iya beda ya. Oh, beda iya, ya. coklatnya lebih khasa. Oke. Hmm Max. Max. Max. Oke. Akan enggak asli, Gak asli, asli dong eh? Oh <laughs> <laughs> kesan, ya, Tengok, gitu. <coughs> bedanya apa gitu loh? Bedanya beda, <coughs> beda, hmm. lebih tipis guys, lebih tipis, banyak telurnya telurnya. Hmm. lebih banyak telurnya, lebih banyak telurnya oh iya, hmm. telurnya dua dua, special nahir, nahir oke, tahil apakah <tuk> jackpot <tuk> atau sesuai hmm. dengan gambarnya porno porno. arnot, arnot porno, porno, porno, porno. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> manya penyel <tuk> Hei Arnold Hei Arnold Apa ini isinya nih? Apa nih isinya nih? Tiga Apa sih? Tuh Arnold isinya Apa sih? Kayak kayang Oh Roma Kor Roma tau seolah Seolah Seolah Tapi lebih lele Oh Tunggu Oh, Tunggu iya emang, enggak. tapi agak satu kategori ya satu hmm. roti oh, lah ya, ya. orang oh, asing, yang mana biasanya disini rengginan Ripe. tadi dapat surprise orang kaya dari biasanya katanya diisi kerupuk putihnya kebaran diisi kayak kacang kaya kacang Nah sekarang kita udah ada di mana? Di tempatnya Imam Sensei ya Imam Sensei ngelubarang ngapain aja <coughs> Imam Sensei? Uh, Perselebaran cuma itu ya, diling-diling biasa <coughs> Minaran Aiden ulfa itu, <coughs> kunjungan <coughs> Yang pertama keluarga, yang pertama itu ibu Orang hmm. tua, keluarga Masih menikah ke sini dulu atau ke keluarganya Mas? Masih mau dulu hmm, Karena saya tinggalnya di sini ya ibu dari Aiden Di situ, kesana disana selesaiin dulu sama keluarga untuk giling giling untuk apa? ya.. keluarga lah masih saudara tapi kelilingnya di sini kakak dia paling gak kebal di keliling selesai udah pulang paling cepet itu habis plus 3 H plus 3 padut ya hari hari sampai habis plus 3 ya berarti ini kita pas kan hari H plus 4 ya udah cuma padat sih oh ya terus terus apa padat ada, ada ada acara apa tidur mas ya masuk sarapan gitu Selaturahmi Selaturahmi sama siapa keluarga hmm. ya, untuk video kali ini udah udah aja cilang. ya udah aja ya ini tadi juga rencana dadakan seperti biasa kita serba dadakan kayak telur tahu bulat <laughs> <laughs> Jadi sudah aja, mungkin menaseh. Mm -hmm, jangan Dan lupa ya menaseh. Apa? Subscribe, pantelah. <laughs> like. Hah? Jangan Dan lupa. lupa juga. Kita ingatkan -ingat sekali lagi ya menaseh, jangan lupa untuk subscribe subscribe like share. like share dan. dan dan kalian kalian harus harus dukung kudu-kudu konten 2000 years later wah binasa tadi ada tank teman ada tank lewat nah itu yang binasa ya jangan lupa dukung terus channel ini subscribe channel karena ini channel nomor satu di Aten oke kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan, dan Sabtu jam pukul jam 6 sore, sore di Kisaki Kisaki Channel. Channel dan selalu itu o kami dari Giseki mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 empat Minal Hijriah. dan batin. Kamu ini Bisa Bisa nyanyi masalah? Bisa Bisa